Halo pemirsa setia kami, kembali bersama saya di M3 Channel untuk mengabarkan berita, sejarah dan hiburan yang teraktual tajam dan terpercaya yang kami rangkum. Selamat menyaksikan. Sejarah Leak Bali. Berbagai budaya dan tradisi berkembang dengan baik di Bali. Walaupun dunia semakin modern, tapi hal-hal yang berbau dengan masa lampau, seperti juga dengan keberadaan tentang leak yaitu wujud makhluk menyeramkan atau jadi-jadian ini dipercaya masih ada sampai sekarang. Bahkan hampir sebagian besar masyarakat Bali percaya bahwa leak itu masih ada, walaupun pada masa yang sudah serba modern, dengan pengetahuan manusia untuk berpikir dengan akal sehat. Mitologi leak yang mana kata leak identik dengan makhluk atau benda jadi-jadian, yang memiliki sifat jahat yang dapat menyakiti orang lain. Wujud dari leak ini bisa berupa binatang seperti monyet, anjing, babi bajkan ayam, tapi kalau dipikir-pikir sudah enak jadi manusia kenapa harus jadi binatang, bahkan konon ada yang bisa menjadi sepeda motor dan mobil, yang ini keren abis. Setiap orang bebas memilih jalan hidupnya, sepertinya sebuah kebanggaan jika belajar sesuatu dan bisa mempraktekannya. Itu sih katanya yang masih pemula, tapi yang sudah tingkat senior dan top adalah yang dikatakan randa dan celuluk. Makhluk jadi-jadian yang sangat menyeramkan konon sudah mencapai tingkatan paling tinggi. Orang yang bisa ilmu leak pun, tidak sembarang orang disakiti. Jangan sekali-kali membuat masalah dengan orang-orang yang bisa ilmu pengeleakan. Malam harinya kudu hati-hati konon mereka dapat menebar aura jahat ke sekitar kita. Karena dunia ilmu leak adalah pada malam hari. Pada siang hari mereka berwujud manusia biasa. Dan dunia malam adalah dunianya. Kalau toh itu terjadi yang perlu kita lakukan adalah minta maaf kalau kita salah. Tapi kalau kita merasa benar, bentengi diri dengan doa kehadapan Maha Pencipta, beliau menciptakan ilmu tersebut agar umatnya lebih percaya akan keberadaannya, karena tidak ada yang lebih tinggi dari kekuatan Tuhan. Tapi di Bali masih diyakini dunia mistis itu ada, dan sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang pintar di Bali. Asal muasal atau sejarah tentang ilmu ini sampai berada di Bali, kisahnya dari legenda Ratu Leak pada masa kerajaan Air Langga, perempuan yang sudah janda ini-ini bernama Calon Arang di desa Girah, karena namanya dan kesaktiannya yang tersohor sehingga dikenal dengan Ratu Raden Girang. Dia memiliki seorang putri cantik bernama Ratna Manggali, tapi tidak seorang pemuda pun yang berani untuk mendekati apalagi meminangnya ini karena ibunya adalah seorang yang mempunyai ilmu hitam yang jahat. Kabar ini sampai ke istana, beberapa prajurit minta incin untuk, untuk melawan Randeng Gira, tapi akhirnya prajurit ini bisa dikalahkan, dan membuat Prabu Air Langga menjadi gerah dan kemudian dengan kesaktian seorang pendeta yang bernama Empu Berada bisa mengakhiri riwayat Ratu Leak ini. Namun tentunya tidak semua pengikutnya bisa dimusnahkan, pengikutnya ini kemudian lari ke Bali dan menulis ilmi sihir tersebut dalam beberapa lontar yang dikenal dengan lontar cambra berat, tanting emas, cuk biru dan sampiang emas, an sepertinya ini juga yang menyebabkan Leak di Bali masih lestari. Ilmu leak ini bersifat rahasia yang memang merupakan ciri khas bagi penganutnya Tidak ada orang yang mau mengakui mendalami ilmu pengleakan ini masuk akal juga Siapa pula yang berani mengakui ilmu yang jahat sehingga kadang-kadang malah menjadi objek fitnah Tuduhan dan rekayasa yang tidak bisa dibuktikan, apalagi kita hanya percaya begitu saja pada orang pintar. Balian yang konon mengetahui ilmu leak seseorang ini rentan terjadi fitnah dan provokasi. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton videonya sampai di sini.